selamat siang. Ini akan merincikan ini Grand bensin. Bensin ini belum pernah terpakai. Ini punyanya GL Pro. Ini bagus ya. Terbuat dari kaca. Ini kelihatan bensinnya. Ini GL Pro ya. Ini, nah, ini untuk ini ya GL Pro ini sudah lama enggak terpakai ini jual aja ini murah kemarin belinya agak mahal jual murah aja 50 ribu ya ini masih baru belum pernah terpakai oke terima kasih atas berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh